kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisap apa ruya, Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ruya, Kalau Imam yang lain lebih percaya di timbang hisab Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas Jadi ini khasnya NU ini, tidak ada di tradisi orang alim, tidak gitu hisab itu ya ilmu pengera saya kemarin diudang di, di kajian itu saya bilang lo yang bisa hisap itu kita orang tahu semua ahli hisap itu ketorehan sekarang jombang kiai ini tuh ilmu kita, kita di pondok diajari hisap, kalender kudus itu yang punya ketorehan itu masih bernambah sama saya, kalau kita anti hisap tuh anti ilmunya sendiri kan anti ilmunya apa memang yang bisa hisap tuh siapa, kita kan punya pakar hisap banyak, karena anti hisap ya obongi kalau kalender-kalender Ya, biasa saja nah, lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan rukyah ya. lah itu aja beda kalau misalnya satu setengah derajat atau dua derajat tapi kalau seperti sawal kemarin saya pas tengah enam orang-orang tanya gus nanti terawat ada enggak nggak pemerintah nggak mengalih mengganti pemerintah uang ya karena tadi kemarin tuh sepakat tiga derajat tiga derajat itu andekan nggak ada rukyah pun ulama membolehkan Iftar karena Ahli hisap sepakat konsensus itu samaan baca di anatul tolibin yang di bab uh, wayas budu apa sawal itu yang sawal to romadon ruiyati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada hilafnya ruyah sama nohi. Nah ini kan sudah jelas ini wajah alafiha siroj wa, ja ala wa komarom. Jadi wajah alafi sama burujan bulan itu ada burutnya sehingga dengan burujen bisa dihitung. Ini kata Imam Ghazali di Kitab Rukyah dijelaskan gini. Bagaimana anda tidak percaya hisap? hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit. Yang gerhana di sisi mana? Misalnya gerhana di sisi selatan, lama gerhana sekian menit. Dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong itu menit anweh, sok ngitung di norabuk percaya Apa gie-gie kalau mau sholat gerhana ngenteni rukyah? Nyata sore di Munajjung kok gerhana bulan kok udah sholat ya? Belajar rukyah gondak gitu. Ayo, Nak, tunggu momenang nanti apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, dan kalau tidak segera nata terus dosa gitu Percaya hisap dulu, paruh Yah, dulu Hisap kan? Hisap itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan, konsisten, agar HP kiamat ini sih, ngenteng-ngenteng, maaf. jelas nasih, Hualadi, Charles, Dia, Awal Komar, Nur, wa Kotter, Manazilai kulit Taalamu ada di sini nah